Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah proyektor Infocus. tipenya adalah ada di bawah sini ya kita cek ya infocus IN112A ya. nah kerusakannya langsung saja kita cek ya kerusakannya bagaimana alarmnya kita langsung aja cek ya kita colok dulu kabel ah, ah, power powernya ya nah ini kita colok dulu ah, ya perhatikan ya lampu menyala power menyala ya baru kita tekan tombol power ya untuk menghidupkan ini sudah mulai hidup ya ini ada suara sini ya nah, suara kipas ada sini ya ini nah, di, tanpa suara juga bisa, ini kita pegang sini aja su sudah keluar ada rasa suara angin ya, berarti kipasnya menyala ya nah, nah langkah kedua Kita tunggu Lampu ini ya Apakah dia Lampu Ini ya Lem ini adalah lampu ya Nah apakah akan menyala ini alarmnya Atau tidak Nah kita tunggu saja Ini seharusnya Begitu kita tekan tombol power ya Terus tidak lama dia langsung lampu di sini nyala ya ya lampu di sini nyala cuman ini tidak menyala nah. tidak. jadi kita tunggu saja dulu ya sampai beberapa menit nah, nanti perhatikan lampu di sini ya dia otomatis ya kalau lampu ini tidak menyala ya Nah ya Lampu ini, maka dia akan error ya Nah ini, nah perhatikan Ini alarmnya ya Ini lampu Nah, ini dadah lampu. lampu Ya, menyala duanya Temenya ini juga menyala Nah, artinya ini Kerusakannya adalah pada lampu ya Ya, kalau Seperti ini Kerusakannya biasanya pada lampu. Nah, padahal seharusnya kipas menyala. Begitu kipas menyala, maka dia akan menyala cepat. Nah, langsung saja kita kuskes ya. Saya sudah menyiapkan ya sebuah lampu baru. Ini kita coba dulu ya. Lampu baru. Ini. Ini lampu ya. Nah ini saya sudah beli di Tokopedia ini ya lampu baru tipenya adalah VIP 190 VIP 08 E20 titik 9 N oke langsung saja ya kita eksekusi apakah benar lampunya yang rusak langsung saja kita eksekusi kita buka dulu ini ya lampunya ada di sini ya ini kita buka bautnya. Oke, kita buka ya. Sudah terbuka, baru kita tarik. Ini, tarik ke sini ya. Nah, langsung terbuka. Nah, sangat mudah membuka tutup. Tempat lampunya ini, perhatikan. ini ini kita buka ya ini kita buka ini ada kuncian sini ya kita picik saja ini picik sini baru kita tarik nah harus tangan tangan dua ya tangan saya sangat nah, ini picik sini ya picik baru tarik nah lepas baru kita ini ya kita buka baut yang ada tiga ini ya. Tiga biji ini kita longgari ya. Hmm. Kita, kita sudah longgar sudah. Eh, cuman ini tidak bisa lepas ya bautnya. Ya cuman bisa dilonggari saja. Nah. Oke, okay, sudah. Nah, sekarang kita keluarkan ya lampunya ini, kita angkat ya. Ini ada, nah ini kuncian untuk mengangkat lampu ya, nah, ini. nah seperti ini, oke sangat mudah ya, membuka, nah ini seperti ini penampakan lampunya ya, sini untuk membaca lampu ada di sini ya, lampu foot 190 Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi ya. Di sini tulisannya ke sini. Ini, Pip 08 Nah, di sini bacanya. Nah, ini baru baru kita beli lampu tipenya yang ini ya. Nih. Pip 190 -08 E20. Nah, seperti itu. Harus sama ya. Serinya harus sama. Nah, sekarang kita buka lampunya ini ya. ini bautnya sini. Kita buka bautnya satu dua tiga empat ya empat ya bautnya ini ya kita buka dulu oke okay. ini bautnya sudah saya buka semuanya ya ada empat nah sekarang perhatikan kita buka penutupnya ini ya nih ini ada penutupnya penguncinya sini kita angkat aja ya tuh angkat punggungnya nah untuk membuka penutupnya nih ya. Nah seperti ini. Baru kita buka sebelahnya. Nah, ya terbuka. Nah ini baru kita ambil lampunya ya. Ini rusak lampunya nih ya. Ya perhatikan lampunya nih. Ini pecah, ini ya. hmm, pecah. Nah, retak-retak nih. Makanya dia mati. Nah. Oke, langsung saja kita ganti ya sama yang baru. Ini saya siapkan yang baru. Nah, ya, sama 190 strip 08, nah ini sama ya, tipenya. Sekarang kita langsung pasang ya, kita pasang, nah ini seperti ini, ya. nah, ya baru bisa pasang harus pelan-pelan ya. ya baru pasang yang ini ya kunciannya ini baru kita baut ya. Baut kanan kirinya. Oke, sini sudah saya baut ya. Semua semuanya ya, penampakan masih ada label barunya ya. Sekarang kita ambil ini ya. Kabelnya. kita cabut aja seperti ini. Nah. Tuh so, kita taruh ya. Seperti ini. usahkan sampai mepet ya sampai mentok udah ya terpasang sekarang tinggal kita pasang kembali sini ya pasang kembali ini ya nah ini seperti ini nanti kan ada kunciannya situ ya kiri sama kanan ya, ini kuncian nah ini, paskan sama kiri sama kanan. nah baru kita mencangkan botnya ya hmm. tadi ya, harus dipegang sudah kencang semuanya baru kita pasang kabelnya ya oke sekarang kita tekan ini ya penguncinya kita tutup lagi baru kita pasang ini ya oke sudah baru kita rakit seperti ini kita masukkan ke asal ya nah, seperti ini jadinya baru kita pasang tutupnya lagi ya tinggal dorong aja ya ini sistem dorong saja nah seperti ini baru kita baut kembali Oke okay, sudah selesai Sekarang kita tes hidupkan ya Tes hidupkan Kita colok Kabel powernya Apakah berhasil atau tidak ya hmm. Oke okay. Lampu sudah menyala Kita tekan tombol Power ya Nah ini sudah ipas sudah menyala, perhatikan lampu ya nah, lampu sudah menyala ya nah, berarti positif ya, positif lampunya rusak ini ya karena pecah ini disini Di positif, ini sudah menyala berarti kerjaan kita sudah selesai ya nah ini sudah selesai tinggal Keluar Tinggal diatur aja sini ya Tidak terlalu kelihatan Tidak terlalu kelihatan ya Karena cahaya Yang penting ini sudah hidup normal, kerjaan sudah terselesaikan ya. Hmm. Oke, okay. fokus ya, mantap sudah. Demikian ya, semoga bermanfaat. Bagaimana cara sepi proyektor yang lampunya tidak menyala? Jadi solusinya adalah ganti lampu. Semoga bermanfaat. Wabillahi Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.